assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys welcome to back my channel gelombos oh ya guys kali ini saya mau lanjutin eh mau lanjutin sih kali ini saya mau nge-review ini nih the flop. saya mau nge-review the workshop saya mau nge-review the workshop Di disini juga ada trade kalian bisa jual di sini urus trade union kalian bisa jual misalkan yang kepakai-pakai kalian bisa jual bisa dapetin <coughs> oh, ini, ini sale kita udah jual saya udah punya 162 k disini juga ada event-eventnya guys kalian bisa ikutan event-eventnya di sini sunday sale ada di sini. bisa excel kalian bisa bikin bisa beli jual di sini top up tuh keren-keren banget guys kedua juga kalian bisa bisa top up ya <tuh> kalian di disini bisa top up di sini guys bisa kalian mau beli ini nih satu ini nih ya harganya Rp259.000 kalian juga bisa top up cuman kalau saya belum top up belum sama sekali saya belum top up guys kalian bisa top up pakai Google Play di sini guys tuh give 799 bagi yang kalian misalkan minat banget bisa top up sini guys tapi ya bagus sih kelihatannya sendiri ini bagus banget guys tuh dari wings sayapnya keren banget kalian bisa top up harganya 790 ini mahal banget ya sumpah <tuh> nah ini world nature kalian bisa dapat hero sama skinnya juga ada efek lihat guys, nih. Jadi di sini ada efek-efeknya gitu guys. Tuh, ada efek-efeknya gitu guys. Ini coba, kalian efek-efeknya bisa gunakan gali sendiri. Scan-nya tuh, scan background ininya tuh, kalian bisa kalian sedikit Ini skinnya yang paling mahal menurut saya. Ini harganya satu jutaan guys. Outfit fitnya satu jutaan. kalian bisa coba sendiri top up. nah, ini, ini sebelah kanan kiri atas nih, ini sebelah kiri sebelah kanan ini ada scan. ini ada empat scan dari backgroundnya dari skin ini guys. dan sebelah tangan di sebelah bawah kiri, ini dari postur gerakan tubuhnya nih. Oh, keren banget guys ada efek-efek api birunya gitu guys tuh lihat guys keren banget guys tuh kan uh keren banget kanji ini skin segini tuh kalian tinggal pilih yang mana guys ini pose ini keren banget siapa tuh dari belakang ada ada aura-aura begitu -aura guys Tuh, ada aura orang, orang yang punya, guys. <tuh> kalian bisa, kalau yang mau, kalian bisa top up di sini, harganya lumayan, guys. Satu juta sembilan outfitnya, guys. Kalau pet, kalau pet juga di sini ada pet, paling, harganya yang paling mahal satu juta empat mahal banget nih, petnya ini. nih. Untuk ini, good koin, koin ini, guys outfit outfit dari -nya ya ini keren banget guys tapi ya itu harganya mahal banget guys kalau ini giri ya kan ini. <tuh> ini misalnya saya punya hero 2 kalau bisa pakai keren banget begini guys outfitnya guys uh, keren kan ini sederhana nih yang murahan guys, yang nggak murah-murah pasti mahal juga. 299.000. Itu guys. Nah, misalkan saya ini beli ini guys, lihatnya guys. Uh, keramakan emas emas gitu guys. Bagi kalian yang ingin top up bisa top up di sini guys, ini ada di ambon dan juga sama seperti di mobilagen dll. Sini kalian bisa top up. Adanya juga ada masing-masing, tuh. Disini kalian bisa pilih aja, tinggal dulu Ada sekufunya, banyak, banyak ada banyak Kalian bisa ini juga ada XP, dunia ini juga loh. Kalian, ada yang Ada harganya juga lumayan, guys. Kalian bisa pilih yang mana. Udah, saya jelasin di sini sekarang saya mau masuk desktop saya, saya mau cari seragam lagi oh mas. saya masih belum top-up cari yang gratisan dulu guys nah, kemungkinan nanti kalau udah levelnya udah tinggi bisa saya top-up kalau powernya udah maksimal ya nggak bisa saya saya mau review ini nih guys Saya mau review workshop Saya tiketnya Kalau yang ungu Ada 110 Kalau yang gold Ada 35 Saya mau coba yang gold dulu Kita dapat apa 9 Ayo coba dapat apaan kita Oke okay, dapat ada yang legend Satu dua Ada dua oke okay. Kita sekali lagi guys 9 dapat dari lagi dong satu, tiga, ohalah, kita sekali lagi guys, tiga kali sembilan, oke kita dapat apa nih? Oke okay, sama aja dapatnya guys, sumpah kita ganti yang yang ungu ya, yang ungu saya ada 110 di sini guys. Kita coba lagi guys. Kita dapat apaan di sini nih? Kita dapat skin apa? Eh bukan skin sih kalau di sini. Kita dapat seragam. Ini kita diacak tuh buat milih antara legend, mythic, sama warrior kali atau nggak gm? Gm kali. Kita sekolah-sekolah aja guys. Nanti kita bisa jual lagi kalau. Di sini ada ininya. 80 tinggal 80 kita masih dapat apaan di sini guys. <tuh> kita masih coba-coba Review ini Morso. Ya, sinyalnya di sini jelek banget sumpah. Ya, sinyalnya guys, Sorry sorry Oke, okay, kita jumpa lagi nih, dapat apa nih Oke, okay, dapat legend dialog smooth. Satu, nanti kita buka guys bareng-bareng di sini. Kita buka, nanti kita dapat apaan? Tapi legend lagi dong. Ah, ada. tinggal 50. oke. Okay. Kita lanjut, guys. Kita cari yang lebih menarik lagi. Oke. Okay. Kita terus mencari, mencari dan mencari. Ah, dapat lagi. Tinggal 20. Ayo dong, ya tinggal 10 Ayo dong, please, please, please, ah. ya ampun, cuma dapat satu terakhir. Ya, dapat apa nih? Ya, ya cuma begitu doang, guys. Mau apa lah? Kita klaim aja ini nih, lumayan tuh, tuh dapet ini kan. Harvey. kita klaim lagi, guys. Dapat juga sekarang kita ganti di sini saya yang gold masih tinggal 8 saya mau buka satu persatu satu tiket maksudnya guys <tuh> kita buka satu satu Barangkali kita dapat oke okay, satu saya habisin di sini semua guys kita habisin semua guys tiketnya kita habisin tuh kita jadi digabungin gitu guys antara Kanan dan kiri tuh udah jadiin apa? Cus nah. nah kan dapet dapetnya biasa terus <tapetnya> Sekali-kali kayak nah beli dapet ini doang kristal Stal core dragonium guys Masih kita coba guys kita dapet apa di sini, Oke okay, masih sama masih sama terakhir ayo dong set set masih sama guys kita belum beruntung oke okay, kita identifikasi di sini kita, klaim. kita identifikasi semua cereng dapat apa cereng cereng cereng cereng cereng Ya sinyalnya adat masih sama ada legend oke okay, nggak apa-apa kita pasang kita masuk ke setnya guys kombinasinya guys di sini guys kita mainin di sini oke okay. oke okay. nah kan karena itu Oke cakep. Lanjut guys. Nah sinyalnya nih burik di sini guys. Tuh menyala biru keren kan. Oke lampu dua. Naikin lagi. Mm -mm. tuh. Uh, udah ada mengkilap pinkilap. Udah kayak ada lampu apanya gitu guys keren banget di sini guys. Mm -mm. tambahin lagi. Hmm kakinya -mm. cakep. Iya. tuh Kombinasiin sini, guys Biar makin keren Oke Sekali lagi Sekali lagi Ini dong Iya Ini juga hmm, Biar mengkilap lagi Terus Terus update update instagramnya guys di sini guys tuh seperti biar menyala menyala gitu guys ya, keren banget tuh makin keren kan tuh makin cakep uh nah masuk ke legendnya nih nah udah nih baru kita update nah kita udah update di sini guys kita udah update udah update nah setnya begini nih sebelumnya kan begini nah sekarang begini guys nah habis begini nanti kalau udah legend nih jadi merah begini guys kita tunggu tanggal mainnya nanti kita klaim tiket juga jadi seperti itu guys pet nah bisa Nah ini petnya ini guys Kalian bisa Top up di sini guys Tuh Ini yang udah ranking Satu ini guys Kalian bisa lihat Yang pakai server HKT 235 Aviana, Loris Atau ini asal mana Ini kayak rankingnya ya guys Langsung satu dan 2 atau orang malu keren banget sumpah lihat deh ya. dia nggak salah dia pakai archer archerlinak dia perempuan kalau yang kedua oh dia pakai dragon guys di sini guys dihatzabnya keren banget guys kalau yang ketiga nah kalau yang ketiga ini phantom nih keren banget kan phantom wow uh, Anjir, ada efek-efek Kayak udah kayak skin epic apaan gitu loh di Mobile Legend Ini keren banget jumpa guys Ini nih level paling atasnya guys Nah kalau bani Ranking di sini Igris, The Luffy, PSN atau nih orang mana 9K PR nya tuh udah seri Berapaan nih 13 13,9K Anjir ya ini pakai dragon guys, kalau oh, yang kedua, mau oh, dragon juga, dragon juga, keren banget guys, tuh, atau ini di sininya berapa nih? 100 kemungkinan, oh ya benar lebih 100 wow, oh, keren banget guys, uh, cakep cakep banget anjir udah ada dapet bungalanya tuh sih ah, gua belum dapet apa-apa anjir disini gua belum dapet apa-apa guys sumpah aku oh, masih sih Oke kita lanjut guys masih ini Lanjut, oh ini apaan sih? Oh, epic! Epic! Oh, masih, guys! Kita lanjut, guys! Di sini, guys, kita lanjut ininya, guys. Nah, ini udah nih. Ini belum kebuka, Ini kalau yang udah kebuka apa nih? Oh belum. Oh ini belum nih. Gear. Ini apa nih? Oh di sini ada turnamen guys. Tuh. Oh kalau bisa top up di sini guys. Ini dulu. Di sini ada turnamennya guys. Elite War, Duration, Skill dan Boss. terus kita coba kita coba masuk guys coba sebentar nah ini apaan nih okay, guys kemungkinan sekian, du sekian dulu video dari saya saya cuma review top up top up sama workshop di sini guys nanti kita lanjutin lagi tadi kan saya nge-review ini nih, workshop saya screenshot aja ya guys oke, sampai bertemu kembali di video selanjutnya jangan lupa makan, see you next time jangan lupa like, comment, dan subscribe right, sampai bertemu kembali, bye